Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How you guys? Gimana kembali kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Asal always, setelah malam Jum'at dan malam Senin, waktunya gua buat balik lagi, ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan di video kali ini, gua pengen lanjutin buat ngebahas video-video penampakan hantu Jepang yang paling menyeramkan. Kita udah sampai ke part 8, so buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya nya gue taruh di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Ada seorang ghost hunter dari Jepang yang menurut gue cukup misterius ya. Karena selama Doi bikin konten, Doi itu sama sekali tidak pernah mengekspos identitasnya dan mukanya. Karena Doi itu selalu pakai topeng. Nah di salah satu videonya, cobain staycation di salah satu hotel yang katanya beberapa waktu yang lalu ada seorang pria yang dibunuh secara mengenaskan. Nah di videonya ini, Doi itu pengen ngelakuin pembuktian. Doi datang ke situ dan Doi juga nginep di salah satu kamar yang ada di hotel itu. Doi juga naruh sebuah gadget di mana itu dalam motion activated doll Bentuknya kayak anjing Dan kalau misalkan ada sesuatu yang bergerak di sekitarnya Otomatis Doi itu bakalan langsung respon Tapi nggak lama kemudian Tingkah boneka anjingnya itu aneh banget Eh? Namun. Eh? いやいやいや、おい、あ。 Boneka yang tadi itu bisa nyala sendiri padahal sama sekali gak ada apa-apa di situ. Gak ada sesuatu yang lewat atau melintas di depannya. Akhirnya Doi set lagi, set ulang, dan taruh lagi di tempat yang sama. Tapi gak lama kemudian ada sebuah kejadian yang bikin Doi ketakutan setengah mati. Eh, <tuk> 動い いないですよ いや、 Suatu ketika, tiba-tiba Youtuber ini tuh ngerasa pintu kamar yang ada di belakangnya itu bisa ngebuka sendiri. Padahal Doi yakin banget kalau Doi udah nutup pintu kamarnya. Dan pas Doi cek, di depan pintu itu sama sekali nggak ada orang. Doi masuk lagi balik ke dalam kamarnya, dan pas Doi noleh ke arah pintu kamar mandi, di situ tiba-tiba nongol ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam dengan ukuran yang sangat besar. Sosok itu kayak berdiri dan ngeliatin ke arah Youtuber ini. Otomatis Doi itu langsung kaget, Panik dan bahkan Doi langsung jatuh ke lantai. Dan pas Doi buru-buru buat bangun lagi, sosok yang tadi itu udah gak ada. Doi sempet cek ke arah kamar mandi itu tapi disitu sama sekali gak ada orang. Gak ada siapapun karena emang Doi nginep di kamar itu sendirian. Terus sosok berwarna hitam yang tadi itu siapa? Sampai sekarang pun Youtuber ini tuh masih bingung dan gak ada pejawaban. Sosok apa yang nongol di depan pintu kamar mandinya malam itu? Next video yang kedua ini juga nggak kalah creepy menurut gue Sumbernya nggak jelas jadi nggak banyak ya informasi yang bisa gue dapetin dari video ini So ada seorang cowok yang out of nowhere tiba-tiba doi itu kayak tertarik buat ngevideoin sebuah bangkai bus Yang ada di sebuah pinggiran kota di Jepang Bus itu udah rusak dan sama sekali nggak bisa dipakai jalan Tapi pas doi mendekat ke arah bus itu ada sesuatu yang aneh Perhatiin baik-baik Pas Doi jalan mendekat ke arah pintu masuk bus itu Di jendelanya ada penampakan kepala anak kecil perempuan yang ngeliatin ke arah Doi Dan pas Doi langsung buru-buru masuk dan arahin kameranya ke dalam bus Ternyata di dalam bus itu kosong dan sama sekali nggak ada orang Gak ada cewek yang duduk di samping jendela itu. Doi juga sempat keluar lagi dan arahin kameranya keluar jendela bus itu, tapi sosok cewek yang tadi udah gak ada. Nah, video yang ketiga ini sempat viral beberapa waktu yang lalu di TikTok. Jadi ada seorang cewek yang sedang berkunjung ke sebuah kuil di Jepang. Nah, pas Doi iseng ngevideoin papan-papan kayu yang ada di situ, tiba-tiba ada sesuatu yang bikin Doi kaget. ada sebuah kepala yang tiba-tiba nongol cepet banget di belakang papan-papan kayu itu. Doi langsung ngelirik ke arah kamera yang dibawa orang ini. Kalau gue perhatiin sosok yang tadi, rambutnya itu panjang tapi anehnya kulitnya itu kayak pucet banget. Warnanya itu kayak ungu kebiru-biruan. Dan sosok yang tadi itu cuma kerekam kamera kurang lebih sekitar sedetik doang. Orang yang video ini juga otomatis langsung notice ya pas sosok itu nongol. Makanya Doi itu kaget mundur ke belakang, dan pas Doi arain lagi, sosok yang tadi itu udah gak ada. Lemari. Ada dua orang Gus Hunter yang sama sekali gak diketahuin identitasnya. Mereka coba masuk ke sebuah rumah kosong yang katanya angker. Mereka masuk ke situ dan keliling di semua ruangan yang ada di dalam rumah itu. Tapi sama sekali gak ada kejadian yang aneh. Sampai mereka coba buat uji nyali di sebuah kamar tidur yang konon katanya ruangan paling angker di rumah itu. Dan ini yang terjadi. おい、 <tuk tangan> ada beberapa fenomena poltergeist di video tunggu, masih jelas tidak sih? ini ini ini tiba ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini di ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini Bahkan lo bisa lihat ya, salah satu gosanter ini sampai rebahan di lantai karena Doi takut ketimpa sama tiang-tiang besi pengunci yang tadi. Karena sumbernya yang gak jelas, jadi gue minim banget informasi yang bisa gue dapetin tentang video ini. Pintu Kaca So, video ini direkam oleh seorang tiktokers se Jepang yang sedang eksplor ke sebuah rumah yang kata warga di sekitar situ sangat berhantu. Dan konon, sosok yang menghantui rumah itu adalah cewek berbaju merah. Dan pas tiktokers ini masuk ke dalam rumah itu, ini yang terjadi. ada sesosok berwarna merah yang kelihatan jelas berdiri di belakang pintu kaca. Sosoknya kelihatan agak blur ya, karena kehalang sama lapisan pintu kaca. Tapi lu bisa lihat ya, disitu siluetnya tuh cukup jelas. Rambutnya panjang, dan juga pakaiannya menjuntai ke bawah dan berwarna merah. Dan kalau lu dengerin, pintu geser itu seolah kayak ada yang ketok-ketok, bahkan kayak dobrak-dobrak ya, karena suaranya cukup keras. Padahal sama sekali gak ada yang nyentuh. Dan gak lama kemudian,